batu. I guess panas banget. Ya? Aku kan pulang tidur. Ya? Ah sih pulang tidur paling. Ohi iya mendung mendung ini kan. goyang koyang aja dong, mbak di sini nih, mbak Wiru <laughs> halo wah semang kok, apanya semang lagi cek kandungan kak, iya aku lagi cek hamilan aku udah udah 70 bulan <laughs> hitam, mbak nyen-nyen ayo ngapain ya, cek kandungan anjing halo kak bagas udah berapa bulan gue belum hamil, goblok berapa-apa tadi? hah? bakar itu hah? goblok kan mah kok gak ada notif sih? Gak tau, error bodoh emang error, error lagi hamil ya? Enggak, mengenuti hamilnya mana sih? gue emang berisi gitu makan basok, masuk ke basok Gak ambil gue cokok Mana gue ambil? Gak ambil anjing Bajunya gak ganti-ganti, juga gue menghitungnya Nah tuh gede, apanya yang gede anjing? Gak cantik, kayaknya Frano kalau gue ambil gue bilangin Alok Nah gue udah beres cokli bagus Lusur lo bodoh gak? Enggak Jumat lah, Jumat Asdago udah balik kali kalau Jumatan Jumatananjer Jumatan jam berapa anjir? jam segini mulu eh jam segini udah jam segini dihamil enggak gua lagi nggak hamil seru nggak ada yang kagak seksi kagak seru juga nggak disawer aku tuh lagi nyemuin patch kontol Patch juga merah gitu dead dead ada. ya juga merah sedih kan hanya gue lagi sembuhin dulu kalau udah sembuh tuh udah oke okay lah buat live Saya belum gitu apa yang mau sembuhin Nanti baju dong Nanti Baju gue lagi di luar Baju gue full lontrean gue 20 kilo Bagaimana kaza di Cinere Hai sah Sa. Kak, agak seksi biar colai Males lah Gue lagi di luar aja gabut g a b u liatah, lewat apa, bebas Ya, si nah, rumah, mam Jeng orang, kadesah doa Aku ngasihkan soni sore tetangga biar ngateng Goblok Jauh hamil, sumpah Enggak, gue gak hamil tuh. Gue gak hamil, co Gue emang gendutan Belum hamil, belum setelah hamil gue kabarin, berat badan naik tuh Yang keluar lemak, iyalah gabungin pulau daging Lo kagak jadi leftik TikTok gue ke band permanen <gay> beli ya Nggak jauh TikTok gue ke band, kesel gue jadinya Gue harus bikin lagi Gue pengen nyembuhin Pes dulu sih, pengennya kalau misalnya bulan ini sembuh, oke, okay, udah nice banget Maksud gue, gue bisa mainin action lagi di FB oh, kalau kak Hainur misalnya ini merah apa yang mau dimainin mau main Mobile Legends takut gue kok kena copyright kok sendirian kak kerja abang teradar jangan kurang kebanyakan dimasukin bayi impor jadi temen, -temen gue tembam salah, kurus salah, maunya apa sih anjing? banyak mau lu kadalnya nah jangan deket-deket dek sampai kelewatan lebih baik nah kalau malam gitu nggak asingnya lah Bagaimana kelihatan? Bagaimana kelihatan apa yang cek kan? pakai kacamata ini? Gak kelihatan apa-apa lah ini pakai kacamata anjing, nggak kelihatan apa-apa, balik babi hmm. Bilang Bandung gelap, eh Bandung gelap ya kok gelap antar ya emel nggak gak mau mamban saya apa itu sama Rian geng kerja apa gue pengangguran dia kalau kerja gak akan di sinilah. gas <tuk> PUBG coy mana suami gak <tuk> suami gue nah gitu aja tarantula gue. <tuk> gue kayak mau pijat ini aja ya. buta ya kerja apa gue gak kerja guys gue gak kerja sama sekali anjing sama sekali gak kerja Salah kok koteus sekarang nggak sah selalu ya kemana sih bule kerja anjing Cantik kalau bertajam mata gue diliatin orang orang ngapain gitu ternyata kebalan lebih merah banyak cerita lo emang cerita gue banyak Gua mau jadi tukang pincet aja lah nah, Buang dalam atau buang luar Buang di hidung ayana lala aja mau main mana nih Apa rencana nikahnya? Wah, masih lama banget Tapi jadi istri simpan nah, nah, Gue jadi istri simpanan ada pernah punya suami Cuma main point blank dah main tuh Goblaug Gue mana bisa main point blank, main CS, bisa coba request gue main game apa siapa tau ntar gue bisa pikirin PUBG, gue reinstall sih bisa orang mana, Surabaya ada kan ada sedotan nih gue pengen banget gue jadi pijet buta ya kak, kalo gak telan aja apa yang mau ditelan aja kemarin ada yang lihat ayah gak masih bewa kan nonton ada babi, ada yang terciduk ada yang terciduk Shimon, gue bukan Balmon PUBG Mobile, Kak Iya, PUBG kan Patch gaji masih merah, udah lah Gue lagi apes gue gak tau, ini hapes ya. aja Basi menjauh saja Apalagi, jauh lebih basi gitu. Akhirnya kakak telan, gak telan Gak ada yang ku buang Level-level aja main burung pak kak inilah yo oh, guys, julia nanti lu yang rekam ya ff meskip <laughs> make di mana gue di jakarta anjing pak gue udah gak di bandung Fuck bandung udah pernah dipakai berapa kali 100 kali gua gak ngerti dipakai berapa kali orang gue yang mau kok open open your mind hmm. Loh, lho lho lho lho udah boleh panas anjing kalau jembel asal jangan ff aku emang gak mau ff anjir siapa yang mau main ff mak nah, lu lagi di mana jakarta kontol udah kowe Ini jakarta juga Besar alat laten ada yang beli lebay lebay anjing lebay pasti tempek eh tembem, enggak kurus Kasur belanda gak kelihatan, kasur beruang ada yang main nyamain kejauhinnya aja. Nanti masih nih uang juga gak gue? Gue gak punya uang. Gue lagi jadi pengangguran. Pengangguran banyak acara. Apa nih gak Kau open your mind gue udah bilang. Gue kalau open gak mungkin di sini, live gak mungkin gue lonte gitu kasirnya. Denger tadi mana jaksa Kapan belok di mana di jaksa kamerlo okay, oke yang liar lo ya pembicaraan apa <laughs> ntar kita juli olivans ngabar ya kak sih lah naik gue ke sana kalau kesini harus naik supra batok geter, kalau nggak geter gue nggak mau nggak main apa lagi kak page lagi jelek page facebook aku rusak kak akan gendek masanya yang seru itu udah kocok-kocok sama kamu kakak kok gendek masanya gue memang gendut tempati gue bahagia dong kalau bener. Ya udah. <tuh> kalau Daripada live molo gue kurus, mending gue gendut bahagia. Kurus enggak bahagia buat apa anjir? Anjir sepat bat. Kalau oh, kesini ke harus pakai soprak kalau enggak sepak enggak mau. Ya nah, dio. Itu kesepakatan nih. Eh. Kalau enggak gitu gue enggak mau. Gimana? Gue diet ya. Wah, deh ya Teh. Mau open belt, oh enggak. Open your mind, baru bilang open mu bukan, emak, palalu. Bebas, supaya batuk keterbangan Saking genggam sampai basah Sepotnya lagu gue lu mau keluar apa loh yang? Akan mengandung ya, enggak, gue enggak, gue lagi gak hamil. Belum, belum hamil, gue emang gendut, gue lagi gendut. Lo gue pindah ke Jakarta, naik 5 kilo lah, ada. Kalau hamil gue kabarin ya Vario 125 bisa nggak nih? Nggak bisa Aku mau supra Supra batok keter Supra bapak mau nggak kayak yang palanya banyak isolasinya anjing Palanya isolasi kenapa anjing Lu gak usah ketawa Yunus Lu gak? Gue dibilang hamil mulu Nikah aja belum anjing hamil Gimana sih? Lu pada Gak nikah gue live-in acaranya ya besok paling hari sabtu. sabtuk not, not, chicken, not. Oh, gendut aku gak gendut-gendut banget sih, beli aja sih berisi standar sama ngabers air roksa, aduh gua gak suka jujur, semenjak banyak air roksa alay yang yang kenal potnya alay, gua gak suka aku anak jaksel, tebet, jauh ah ini ngindam supra bapak naik astraya bisa sabi kali ya Gue dulu pas SD anjing naik astre. Tahun 9, eh nggak mungkin 9 tahun 2001 anjing itu juga Acara plus malam pertamanya sih lah ini ngobrol kalau akhirnya komen netizen sama semua Ustadz anjing, start, lihat start, bonjo, ya. baptis dia ustadz, kalau kawin aja kalahnya ngedron dong kalian hmm. Satria F.O. gak suka gue Satria, gue gak suka motor nongeng mau buat lu make mas kawin batok agak sengkelat itu Honda Forza apa tuh Honda Forza? gue suka aneh sih main nonton otaknya lain don't get by, by a cover kalau gak ngerti banyakkan kopinya bodoh amat lah ini orang-orangnya seru orang-orang uh, otak ontol situ, berapa sih jam? 60 menit prabut perabot nyesua gunca paka huh? Sogun, apa Sogun anjing? Pajero aja, Kak Enggak, enggak mau Pajero Mantanku udah Pajero, bosen apa ah, Pajero Maksudnya mantan gadun aku ya nah, Semua nih baca Live baca 6F-nya dulu sebelum baca komen Berapa sejam 60 menit Yaudah Yamaha LA Yamaha LA, gue enggak tahu merek motor anjing Yang gue tahu cuma Supra, Aerox, Vario, Mio satu lagi NMAX, udah nah, Ngongeng, sedap ya Ngongeng, ngongeng sedap ya Giri-giri bareng pun, coklat, susu Bisa digoyang ga susunya? Ga bisa digoyang Ga bisa goyang susu ga mana nih, gue bakar lagi dibalik Bayar rokok nih Lo gimana sih, tau nya cupra doang <laughs> Enggak, sama ini BIT Gue tau Beat BIT, BIT, CUPRA, VARIO, AEROX, NMAX, XMAX, sudah itu doang an aku nggak motor naik motor, anjir. naik mah bisa, ngendarain gak bisa paling nabrak, pinga gak, ping, pingin. Kacau banget kalau lagi di kolom dong mau gue tunjukin ke kakek temen gue, oblog. Kalau lo tunjukin beneran terus, cek gue di IG gue mau, gimana? Maiku mau gak lu sama supra gater gue? Gue bilang harus geter banget, jadi kalau ada polisi tidur jatuh gitu gimana? Supra berhasil ya. Mẹ, bit Amber, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, dulu dong aku yang mau lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, gue lagi gak nyeri suker daddy, gue mah gak usah dicari gak usah nyari gue mah, orang datang sendiri Om Don mana? kerja kerja dia kerja, gue namanya dia kerja ini gue asisten pribadinya Revo Koperasi mau tau, ah Revo gue tau, supaya gue tau uh. apa? lo tau caranya tembur virus luar main coba mereka nyawirnya, gimana caranya? gak ngerti gue Supra yang berapa rodanya? Roda Supra ada berapa cok? Oh ada 10 gue mau Boleh mana kerja bang? Kerja Mama udah masak belum belum? Karisma Karisma tuh sama-sama kayak Astrea ya, kan? Astrea Grand tau, enggak anjing Kalau oh, gue taunya Astrea, astrea biasa Supra Fit setengah, kak lengkap Anjing Gue gak bisa naik motor kalau bisa naik motor, gue udah beli anjir udah bukan geter lagi, McBody nya udah terrodol tinggal tulang doang sana wek di atas sih main tuh sugar jadi menanak anak kecil, uangnya gede ah, gue gak nyari uang, gimana? Apa? Hindu supra roda empat emang nah, ada supra roda empat anjir keren, Mc kali desa selesai udah mau keluar kakak siapa cowok hari itu Nggak bisa ngirim singa ya, lu pikir aja singa mana yang mau mampir ke FB ituan? yaudah sih naik tronton guys. jemput gue naik tronton baru gak mau mana suamimu itu bukan suamiku guys belum boleh panjangnya mana boleh kerja ntar tapi nggak ada suara gimana mau. aku tanya sama gue caranya belum sempet kalau udah bener-bener ngetik dikit kita belum main suka ngasih jadi gimana lu demi gue dong biar gue tahu tips-tipsnya Oi ah, Karisma bisa kali Wah Karisma sama kan kayak Astrea kan ada supra mobil yang standar satu setengah masa okay. sih Terus ada menempuh tempat kayak ke supreme Man. Gue naik Vespa pernah naik Vespa jadul tapi nah itu baru enak tapi ninja, kayak motor-motor nungging kayaknya nggak dulu deh nggak suka gue karena aku bisa melihat jalanan gitu kan males lihat jalanan ini naik motor biasa aja nyipu, caper, put nih, sih dia aku pakai s aku pakai Esmeralda meralda selalu Gunawan ntar gue tanya dulu ntar gue infoin ke Peluh cuman sih caranya, face gue kan lagi busuk banget yang mentok kan penonton gue kalau lagi live biasa 300, habis turun tuh, 75, bayangin nanti lu star syndrome, gua gabas star syndrome down syndrome paling, paling Gue jemput pake cek rambutnya lepek ya, engga, rambutnya kayak habis dijambak asapnya ga bos, sampai jauh mau gue, gas lu salah motor ya, sumpah enggak becek pajero aja naikinnya, Enggak, gue mau motor, Cupra. namai kondom gak? enggak? nggak, buka bajunya sayang, lo nggak manggil gue, gue sama lu gue sayang, lu enggak seperti sayang, seperti injek, Kalau pernah iseproko lewat memeu enggak? Enggak. tolol gitu, ngapain ada mulut pakai memeu gitu, nonton bener, sebenarnya enggak juga ada supra slogannya supra bapakmu keterpakai aja supra yang ini nah, sumpah lo nggak tahu karena supra itu natural <susuruh> seralu ada yang bisa baca kodam nggak baca yang kodam gue dong kak kakak naik yang... kakak apa kakak naik abangnya aman maksudnya seperti aku hitam ya kak hitam tuh gitu siang-siang siang menuju hujan kayaknya ini mau hujan juga ini so, supra fit di mana? lu ada niatan nih main game pes juga enggak macam segitu bisa ramuin tuh anak 2000 ngetot dikasih saran baca suku so, gue baca di hai hai Ros. Lo bener bisa main pesan jengko main FIFA bisa lah galakan amat, nyai galak amat kenampi dulu. Gue pengen nyari orang yang bisa baca kodam. Ayo baca kodam gue. Gue kasih 100.000 ribu sekarang. Tapi jangan jangan ngasal. masa kecil nonton ninja atau gue nggak suka nonton ninja. Gue suka nonton dora. Susu so, ganteng itu kelak Daripada lu naik supram nih naikin gue biar kita sebelamu gue blok kamu si Dani. ku Kudaniel. Ku sama di sini juga apa? Becek. Live lagi sepang dulu andai gelang hadir Ih, itu kemarin yang meninggal ya di Banten yang ceweknya dibunuh sama pacarnya, mantan pacarnya tahu gak beritanya tuh rame banget anjing kodam kidul, bohong lu Aduh kodam gas bukan aduh kodam goblok gue nanya baca-baca kodam gak? gue bisa baca kodam kalau bacanya anjing assalamualaikum wabarakatuh. Gas lah motor smash nih smash gak tahu motornya siapa eh motornya siapa motor yang mana al kabar baik kodam lu kayak lah, deh kak sumpah kodam lu kayak kak sujono deh sumpah bohong. salam dari sumsel hainokio gak bisa baca kodam bisa baca akar anjing najis najis. hai pasang di mata ya pasang di mata anjing emang gue gak be mata bisa dikit nggak banyak nih mana bacaan kodam gue cepet apa kodam gue apa kodam gue uh, babi ngepet gitu Hai Cie Cie naik kastri mau gak kak mau coba belakang pagi sore apa malam ini beneran ya gue beneran bakal kasih transfer seratus ribu Wah, om gue join lah. Boleh. Gak usah Faiz. tahu lebat mikirnya pertahanin virus biar gak, gak. tau asu Tau game gaca gacan ngintot. Ngapain gue bikinin lu bangsat off. Apa <laughs> sih royang marah-marah mula anjing. Lagi PMS lu. Tanggal lahir, tanggal lahir gue 6666, 6 Juni, tahun 96. Hari Rabu. Gak tau gue lahirnya kapan. Nah. Wadang neng kayak diragunan kali ya. Coba melet kayak mular. dibunuh sama kloset WC iya sedih banget ya live lagi ya live lagi lah cuman lagi sembuhin patch page Ih, jemput lagi supaya bapak lo kodam lo nafsuan lo juga cepet gue, gue pengen dibaca kodamnya kalau misalkan ada yang bener kalau misalkan ada kata-kata yang bener ke bakal transfer 100 ribu lo gak punya kodam, bisa kalo punya kodam mau dia papain pasti gak bakalan bukti ya, sih om boleh, kenapa-napa, gua <laughs> <laughs> belum masih masin iya gue 66, -6. 6 Juni tahun 96 sepuluh kontal lo aja Unwed on wet going to the next, Kedemnya nurut tuh melat melet, -melet. <laughs> oke kayak manjing, gue disuruh-suruh <laughs> gue lagi serius babi nah saya truk, ankle sambil bawa sawit otor prio, gas lah, hai noe cut Nyimak anjingnya, lu ngobrolin berani nyimak, aku lagi mau minta tolong tes kodam gue Kalau oh, ada yang bener, gue kasih 100 ribu, gigi gue pokoknya Sprinchotin FB lu sama nanti kirim ke gue Kodamnya emak maroge ini mah masih anjing Kodam asal asalan lanjut, tapi kalo berani terasa gak anjing <laughs> Sedek lu sama aku berarti, apa tuh sedek gue? Kodamu mirip kodam serak basah, seralu anjing lah Serak basah emang ada kodam serak basa anjing? ada lato-lato, gue lagi cek kodam atau nggak kalian eh, kasih star, aku cek kodam kalian ayo cek kodam, cek kodam yuk, bisa yuk Kalau lo pengen buka kodam, Pak Tarno selesai nyandeng <amenities> Pak Tarno udah meninggal, babi anjing lah eh, udah meninggal sih, belum ya? udah belum sih, nggak tau kan ayo, yang bisa yang bisa buat transfer seribu sekarang sama Masa sastra sih, bodoh ya kalian ya. P.A. lu. gue tunggu sampai jam 2. Kodamnya disanying, bener, enggak sih? Orang pertama yang bisa tau kodamnya Zel, transfer gue 5 ribu aja, gue gobloknya, masih jadi anjing. Cepet gue lagi serius anjing. Kalau nggak ada, jam 2, gue udah live. Kodam lular ular, enggak, salah. Kodam gue, gue ular pas ribu dapat apa? dapat pap tetek. ini ya, seratus ribu cuma berkodam. Izi kan? panggil lu lu sekarang siapapun lah orang pinter. kamu apa sih anjing? sesuai berkodam? gue cuma tahu kondom bang satu ya. sedang menunggu kakak desa. kurang minta lagi om pos. pos iya ini kakak lu nyoba apa? lu coba lu cari kayu bambu kuning. apa enggak padi sawah yang kecil sawah? Nah maksudnya mana? ini kak, kalau lu mau nyoba ada apa nggak kodam, coba lu cari kayu bambu kuning apa nggak pagi sawah, ya kecil sawah kodam truk Gue <guluh> enggak ada sawah anjing sini. seriusan dah, nggak semua orang punya kodam, masa sih? masa ya, atau enggak uh, cari tahu gue itu sebenarnya gimana Kodam apa anjing mah gak tau siapa kodam Itu hewan-hewan kah bro Wah kodam lu cari di Google Kalau ada yang bisa nebak gue well, orang kayak gini Ini ini ini, ini baru gue kasih selfie kalau gak ya udah Sa Jam 2 gitu tunggu Kode Kodam lu kakek unggas ributan Seralu aneh Lu tau gak apa dia yang kecil Nggak tau anjing Kodam truk, konjek, dom truk <laughs> Silahkan anjing ya Kodamnya ratunya ini kodam cewek, kodam cowok itu beda mbak anjas Sumpah tau kodam gak sih? Yang rame di tiktok Bukan kodam tapi susuk. Hah? Gue gak pakai susuk Kok siang gak kak? Selalu ingin memiliki barang Siapa? 100 seribu loh anjing. Jarang-jarang gue ngasih 100 seribu kalau ada yang benar screenshotin FB lu, komen lu, kirim DM gue baru Kodam SM Tanama, bener sih ngodam itu punya penyelamat kamu, tapi bukan orang tapi makhluk halus naik tuh tambah gemoy tadi ya dong apakah coba deh Gue pernah rukiah coba melet semua cowok mata boy, seperti saya anjing-anjing kita <tuk> saling kenal gimana tahu untuk memengaruhi kita deh nomor WA gua ga pake WA, sumpah gua ga pake WA, sumpah ga bawang gue. ngedambah sok kuat, kalau ada masalah padahal sering nangis sendiri, pernah ga pernah nangis sendiri gue nangisah CRT, pakai green screen kodamnya bukan mbak barak tentara bukan anjing kok makin kecil sih nanti gue kedein, gue pompa dulu anda gak? gue tunggu jam 2 nih, 20 menit lagi gue lagi bagi-bagi nih, jarang-jarang lagi bagi-bagi 100 ribu buat depo, mayan kan? lo orangnya amat, oke okay, makasih banyak kita ngetul ngeran, ngeran, si royong goblok Terus anjing. kita sampai jam 2 jam 2 harus harus ada kodam gue apa? kalau kodam gue ulek, gue gak mau kalau itu menjaga diri kita dari gangguan halus. gue tahu artinya gaya ayolah 10 orang bilang kodam saya buka lu tau gak sih ini kayak acara-acara kodam banget kali kak? Kodam bareng Akhirnya anjing, kodam-kodam terus gue harus ngapain harus ngapain cok <laughs> Gila kalo lo cakep juga ya kak pake bajunya cakap apa lagi banget. Jamin terat. Kayaknya turunan dah, turunan dari mana tuh Intinya lo orangnya begitu udah gitu aja, langsung gue let's go Goblok lo sih Rizky anjing nyari kode ke kepribadian lu sih bangsa gimana? gimana gue lah pokoknya gue terancar kalau misalnya yang oke yang panjang kayak poin-poin gitu ya pasti ada orang-orang pinter karena orang goblok semua di sini ada orang yang di home jadi acara paranormal gak nah, gue mau nebak anjing gue mau bagi-bagi eh 100 ribu atau gak 50 ribu 50 ribu lah dua orang mana kau udah jematan belum gue gak punya kontrol dia gak jematan Gue lagi mainin ini tuh, keliatan gak? Keliatan gak sih? Ini? Keliatan gak? Gue oh, ya gue ya, kadang. enggak lah skip. Ngomong ngeliatin ini tadi gue mainin ini, keliatan gak? Ini kan ada ini. Gue oh, bloknya gue udah lah. kondom, kondom lu ular bener kan gak? Mau tau lu harus lebih marah sibuk kalau gak lebih. <laughs> ini gue. Terus selalu lo Kondomnya berapa? kondom-kondom gue Lu ngapain nyari orang indihome, mau pasang wifi buat cari kodam. Kodam berwujud harimau anjing. Enggak serius, gue. Si kan baik orang indihome apa indigo gitu kan. Cismi mah. Loh, gua kodamnya lalat, bodat, bodamat mau nyentai sana sini terus. Kalau kalau ngelakuin daro anjing semua masalah. Semua salah gue bener kan kita juga Si Rayang malangan tem gue anjing. Anang aja dua Jangan pake kondom anjom Eh kodat Padang suka desa, versi jepang panas gak kak? kakak makin gendut aja Ini emang Mau makin gendut Kodam pakai sejenuh Serah Allah ngetot jam 2 loh Masa gak ada sih ini kak Kayaknya sih dari Laut Kidul Ini sirin sih bisa bisa jadi benar nih Coba gimana gimana Ayo jelasin kalau ada dua orang gue kasih lah 50-50 Tapi kalau cuma satu ya seratus 100.000 lah Kodamnya kodam berit <gitu Berapa kak? Gue lagi cari kodam Kak bolehnya dulu kemana nih lagi ngaji kan jadinya lagi kerja goblok Lagi kerja, kodamnya kolor dalam nah itu udah bener Nah lu paling bener lah nge nah, aja lah dulu biar gue tau kodamnya sama tau kode badan lo Ntar gue deh enton nah ternyata gue biar bisa open mic, oh, lo ngapain Daniel itu bukan gendut tapi gemoy, kadang lo nyab nyabi, terus lagi <tuk> kan, gitu. terus gue, gue gue lagi tetap serius, gue nggak mau ketawa, gue nggak mau ketawa jadi gue bakal aroma sambal terasi gak ada sambal terasi, ibu, ini lagi cek odan, oh, seribu lumayan Cok. yang intinya dari, la, dari laut idul berarti gue, gue anak, anak laut idul dong krama Surabaya sejam berapa 60 menit kontrol ayo cepet cek kodam oh gue maksa nih anjing nggak ada yang bisa ya kalian gak ada anak ini home sih aura gue aura apa aura aru arwah kan goblok <tuh>. aura apa Kodam lu naik lampir anjir bohong Ini kok siapa sih? Ini lagi cek kodam Jadi kalau ada yang tahu kodam gue apa sama kepribadian gue apa Gue kasih Rp.100.000 Butuh hijau kali Hai Beb, hai koseng. Kosing sama gue kocek Kojek, kojeng Susah ini namanya Jam 2 ga ada, oke okay. Aura kasih kak bener Aura evosa bener banget anji <laughs> Lalo, gue lagi serius, gue lagi Gue lagi serius ya. Bener gak sih kalau cukur semua alis bisa lihat sehatan? Bisa, bener. Kamu cukur semua jembut, kamu juga bisa lihat sehatan. Ih, apa sih Daniel? Kodam, oh, kamu ular putih sifatnya enggak bisa dimarahi dan nggak mau ngalah. Ular putih. Vertigo dong. Eh vertigo, goblok. Apa sih yang putih tuh? Yang putih apa sih? Apa sih namanya? Ambigo, vertigo. Apa sih? Vinduka hai Dani Laffi Aku aku lagi benerin baca aku Sedih lah pokoknya Raih sebelum jadwal lu punya buyut nggak Buyut samit apa buyut luhur gitu Soalnya sama sama gue lihat orang tua lah banget pake, pake baju orang dulu Masalahnya gue nggak kuat buat ngiat orang Anjing si paling, si paling, si paling Orang pintar anjir Buyut Ngga tau lah gue ngga tau sila keluarga bokap gue Sama sekali Kamu nanya apa kodamu coba cek ranjang gunung di bawahnya pasti nemu jamin gak akan <laughs> albino, aku anjing, albino goblok siang hairi dok ani niat banget biasa 100 kak makhluk yang sering desa, gak ada yang bisa revisi kepribadian pribadian jawab makhluk apa anjir yang suka desa gue ambi gue gak tuh, maksud gue albino anjing lara -lar albino kayak iya ngomongnya vertigo lah ya goblok ya kodam kecadikan buat esak kodam lu open bo anjing bener sih udah Kakak jadi gini nih cepat 100 ribu sebelum dua 10 menit lagi Namanya usaha bang lumayan buat depo Hahaha <laughs> Nganjing pasti susu emas ya Gak ada yang bener nging Gue ditanyain buyut Gue jebing bingung begitu gue siapa Lah kok beda emang beda Gue kembarannya jaulina lina Gue amel Nalin gue amel cepat Ah gak ada lah Cuku kalian gak ada yang sama ribu Hai kak hai, nanti gua bakal ngadain uh, giveaway lah malam 300k apa kontol? Gua lagi bagi-bagi duit kok 300k kalau ada komen yang bener jangan lu ketahin bangsa judul aja kalo bener Sumpah gua tadi udah liatin yang bener anjing. susu Susuk dia pakai linggis borna, itu bener Pertanyaan apa? Emang kak? Cek kodam Kodam gue sang ekor 9 kak huh. Kodamnya muah muah Kodam penamping neng Gue bukan nyari artinya, tau kodam gue enggak itu Aura gue tuh aura apa? Aura sesat, aura dajjal, auranya apa gitu kan Bodoh ya kalian dah. Nanti malam gue lanjut lagi lah kalau gue gak nemu Nanti malam gue bakal divay lagi Iya orang permenang lah Kodamnya kodok ijo kah atau minion Kodam udah gue panggil menjadi tumah-mumah Gue blok masih deh ini. Tapi jadi tombol proyek gitu, ntar mati mana? Yeah. Nggak ada kan? Nah nanti, nanti malam aura seks memancing, bener Nanti gue mau bikin foto, habis itu gue mau bikin live giveaway Yang bisa nebak-nebak gue Gue kasih pemenang pertama 100.000, ribu, pemenang kedua 50.000 pemenang ketiga 25 ribu aura bisa narik online Orang siapa yang gue tarik anjing? Cerah yang teriak, itu orang sana, cok kodamu naga aura negatif banget jelas negatif, udah bener kan? <laughs> maksanya kakak kakak kayak menden laga ngomongnya enggak sih, aku amel orangnya asik, jadi orangnya aura sangi, bener pada sangian kodamu seperti dajjal, nyusati semua cowok termasuk gua, tau. Kodam aura suka marah dan kawannya dajjal astra babi Soalnya gue bakal ngeliat atau gak, bukan kondom, nanti. Gue ntar malam bakal bagi-bagi duit. Kalau kalian mau, kalau kalian gak mau ya apa? Nanti jam 8 malam. Oke. Okay. Gas nggak? Tiga orang pemenang, satu saus ribu, dua maplur ribu, tiga 25 ribu Kita nah, kalau desa gimana? seorang? lagi di luar anjing. Jam 2 nih minta lagi anjing, pakai susu kan, sumpah gak pakai susu tusuk gue paling gimana diloeng gak diloeng gak entok Kod kodamnya apa semacam jadi nggak tembus nangis tapi kodamnya popolan kupas sih tuh kan si bangsa ini kalau bener diketawain dah langsung pak gue gak ketawain imakasih ri ma makasih amelok kerja kerja nanti jam 8 malam jam 8 malam sama om bewok ada tiga pemenang Bayan anjing buat depot, main 100 ribu dapat sejuta Kan bisa jadi Pernah malam ya Soalnya selalu Ada anjing ini Kalau ngomong persis banget sempat Ngomongnya kayak gitu Enggak aku amel Aku kan, aku bukan dan Aku amel Aku bukan Jolina Aku amel Jadi kenalin aku amel Jolina lagi sibuk Ini barang lain Maksudnya kodamnya berbulu dada Bewok dong. Luka kasih tau gue kodamnya apa, nanti hadiahnya satu skab lagi dua gocek pecok gue blok lah ya, ya. Awas cowok masih pada krosis anjing dia ya nyetin live Bukan karena main game jago atau yang lain karena mirip buatan gue Kawakawakawakawakawakawakawakawakawakawakawakawak kawak, kawak, kawak, kawak, kawak. Coba fotoin mantan lu sekarang Baru gue akuin Soalnya ingin mau bareng tapi orangnya pelupa suka tersinggung nah, Itu cuma satu doang yang bener Aku gak gampang tersinggung, Btwe. Hi, Rido Thank you Benerin patch gue dong, patch gue merah nih. Sumpah gak bom Ini karena gue pake kaos sih Gue gak pernah pake kaos beneran Karena baju gue di laundry semua Gak ada kan, 5 menit lagi gue beres Jadi ntar malam kita tebak-tebakan berhadiah. ya, Enggak, gak tebak-tebakan sih Atau gak, juara 1 100, juara 250, juara 3 25, yang keempat video call Boleh lah. Wadah meratu ya, ratu tuh siapa anjing? Jauhin apa? Tapi lucu sih kalau jawaban yang menutup jadi lucu. Terus terlalu laku goblok naik gue gak dikis, serius dikis gak mau. Lu ke Daniel, gak mau weh. Lu ganti dulu nama lu jangan Daniel, baru gue mau. Kalau mau cari mata terang bisa melihat kodam di sini, di sini mata keranjang. Blok-blok gue udah serius anjing, sumpah gue udah serius. Sumpah gue udah serius, gue gini. Mata tron, gimana caranya cok? anjing mata keranjang, gak ada kan? Nambah jam 8 malam, <laughs> bikin foto dulu, gue foto dulu, gue foto seksi dulu di FB, habis itu ntar pada join ya. Oke, okay. jam 8 malam, sejam doang, live-nya. Bentar malam lah, Kalau nggak mabok, nggak, nggak, nggak, nggak mabok meluk. Kalau gue liat lagi, kodam tuh ada dua: satu gunung Semeru, satu gunung teteh itu Mari anjing. Tahu aku apa? ending cakar gas ya malam jam 8. belum pada nggak usah bucin-bucin kontol udah gak usah gak usah 6 usah jam 8 malam gue bakal kasih giveaway atau enggak video call ke... video call lagi live gas lah ya gas lah delapan malam, malam bang mewok Kalian dari wajah seperti ini blorong atau nyirul nyikidul blorok? Ini kidul loro apa tuh kidul blorok? Hmm. Bloro, anjir ini kotak kos Kodam komodo enggak? Kodam gue bukan komodo. Kodam gue biawak. Anjing langsung paham tapi mata terus caranya dicuci pakai air cabai. Tuh kamu lagi nah, nih siapa udah gue jam larut malam jam sembilan dah karena gak ada yang berhasil nebak karena kalian mata-mata kontol semua di sini jadi aku nunggu ntar malam oke okay. kita bagi-bagi buat kalian depo gitu kan gas lah dah gue mau dandur udah dulu lah. Ya, pada live email. Eh ntar malam lanjut lagi eh. Gue lagi hamil 10 bulan terus dia mau lahiran karena gue gajah. Ada. Jam 8 malam. Bye bye. Di stroller pompa. Bye, bye.